Yo sahabat bideler kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan melakukan tes power dari senapan angin Gejluk WP Fusion 2570 gamo hitam plus manometer. Oke. Di sini untuk senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu sekitar 70 cm. Kemudian memiliki diameter tabung yaitu 25 mm dan juga dilengkapi dengan visir depan dan juga visir belakang dan di sini saya akan mencoba untuk mengetes senapan angin ini untuk menembak e, sasaran yaitu genteng, kemudian wajan dan juga botol kaca ya. oke mari kita lanjut untuk tes powernya nah sahabat dealer eh, kali ini saya menggunakan mimis super doom dengan kaliber 4.5 mm ini dengan jarak sekitar 20 meteran ya sahabat dealer. yang pertama akan saya coba untuk menembak eh, botol kaca seberapa bisa sih saya membidik secara akurat ke dua satu untuk timbangan pertama masih belum kena untuk botol kacanya untuk yang percobaan kedua, kedua masih tetap di botol kaca dan ternyata saya kurang bisa membidik dengan tepat ya sahabat bideler. oke eh, lanjut untuk percobaan kedua kita coba di eh, langsung pada wajan seberapa kuat untuk powernya 1..2.. nah itu tadi untuk sasaran tembak menggunakan wajan kemudian untuk tembakan selanjutnya, kita akan langsung menembak genteng seberapa kuat dari power senapan angin ini nah, itu ya sahabat gilat bisa tembus genteng pun bisa tembus ya sebetul-betuler nah jadi itu tadi untuk tes power dari senapan angin ini yaitu senapan gejluk DP Fusion 2570 eh, gamo hitam plus manometer oke okay, cukup sekian dari saya saya untuk diri dan salam beduler